Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you my student? I hope you are healthy and happy Alhamdulillah anak-anakku Hari ini kita bisa bertemu kembali ya Dalam pembelajaran tematik Tema 2, Subtema 2, PB1 dan 2 Nah anak-anak sebelum kita mulai dalam belajar Kita berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Serunya belajar mendongeng Nah, anak-anak, adakah yang tahu apa itu dongeng? Siapa yang di sini yang setiap mau tidur Sering dibacakan dongeng atau cerita sama orang tuanya? Apa ya itu dongeng? Ada yang tahu? Ya, usah saya jelaskan ya. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang benar-benar tidak terjadi serta biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Nah, coba amati gambar yang ada di layar berikut. Ini adalah gambar dongeng Malin Kundang ya. Ayo coba disebutkan unsur-unsur apa saja ya Yang terdapat di dalam dongeng Masih ingat? Ya betul yang pertama adalah tokoh Kedua watak tokoh Ketiga latar atau tempat Yang keempat alur atau jalan cerita Dan yang kelima pesan dan amanat yang terdapat pada dongeng Baiklah anak-anakku Kali ini Ustada akan mencoba mendongeng ya. Anak-anak minta tolong didengarkan dengan baik-baik ya Dongeng dari Ustada Dongeng kali ini adalah Kisah Semut dan Merpati Mau dengarkan? Yuk didengarkan Pada suatu hari Ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan Mencari makan di pinggir sungai seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Tanpa disadari anak-anak, harus sungai itu menghanyutkan semut tadi anak-anak. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Lalu. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai Melihat semut yang hampir tenggelam, burung merpati itu merasa kasihan atau merasa iba terhadap semut tadi Dan burung merpati ini ingin menolong semut itu anak-anak Lalu burung merpati ini mengambil dan memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, hore, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai berkat bantuan dari seekor burung merpati yang baik hati. Anak-anakku, tidak lama kemudian, Sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi Pemburu tadi ingin membunuh burung yang telah menolong semut tadi anak-anak Melihat hal ini semut tadi tidak ingin membiarkan burung merpati ini diburu oleh pemburu anak-anak Lalu semut menyadari bahaya yang bayangi merpati yang baik tersebut yang sudah menolongnya. Akhirnya anak-anakku semut tadi segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu anak-anak. Pemburu itu kesakitan dan terkejut anak-anak karena kakinya digigit oleh semut. Ia langsung mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung itu Melihat si pemburu yang mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung Burung merpati pun menyadari anak-anak keberadaan pemburu yang sibuk mengibas mengibaskan ranting Akhirnya sang burung merpati pun terbang menyelamatkan dirinya betapa senangnya hati semut anak-anak karena melihat burung merpati tidak jadi diburu oleh seorang pemburu dan mereka selamanya menjadi sahabat Ye begitulah akhir cerita dari kisah semut dan merpati bagaimana anak-anak seru bukan dongengnya? Nah, dari dongeng kisah semut dan merpati ini Pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ada yang tahu? Pelajaran yang kita bisa ambil dari dongeng ini adalah Apabila kita berbuat baik atau menolong orang lain Maka suatu saat kita akan ditolong oleh orang lain juga Untuk itu, berbuat baiklah setiap saat untuk orang lain setelah kita belajar tentang dongeng, anak-anak coba kita amati gambar berikut ini. Ada apa ya dengan cerita pada gambar berikut ini? Ini Ustazah akan bercerita kembali ya, didengarkan ya. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan sebuah kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Selain Benny, ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah pintar sekali berbicara. Ayah juga orangnya sangat lucu. Ia mengajari burung beo berkata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarkan burung beo itu berkata-kata lucu. Kadang-kadang Benny juga suka menggoda burung beo. Ayah, nah, anak-anak, melihat dari cerita ini kita bisa tahu ya bahwa setiap manusia itu memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga kita, ada yang memiliki sifat yang sama. Ada juga yang memiliki sifat yang berbeda Dari cerita tersebut kita tahu ya anak-anak ya bahwa sifat Benny adalah rajin dan menyukai binatang Benny memiliki teman bernama Edo Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang Edo tahu kalau Beni menyayangi binatang, ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Beni saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Edo yaitu menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut dengan pantomim. Seperti pada gambar ini adalah contoh dari kegiatan pantomim. Nah, anakku coba amati dua gambar berikut. Bagaimanakah katak dan kelinci ini bergerak? Ada yang tahu? Ya, pinter dengan cara meloncat. Kali ini kita akan belajar berolahraga dengan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Yang pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh yang kedua posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak sebelum meloncat pastikan jarak antara dua kaki cukup lebar ya anak-anak ya berikutnya adalah loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas Otomatis tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Dan yang keempat, kalian lalu mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Nah, bagaimana anak-anakku? Mudah bukan permainan loncat talinya? Nah, tentunya kalian bisa mempraktekkan di rumah bersama keluarga kalian alamin anak-anakku Terima kasih pembelajaran tematik kali ini Ustazah cukupkan sampai di sini ya Terima kasih banyak sudah mendengarkan Ustazah Pesan Ustazah buat kalian di rumah adalah Don't forget to pray on time, don't forget to study hard, don't forget to reading of Holy Quran, don't forget to obey your parents, and be careful anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.